Tiga pemain timnas Indonesia U20 sudah mulai bergabung ke timnas Indonesia U22 games 2023, yakni Hock Caraka, Tito Wiratama, dan Dava Fasha. Sebagaimana diwartakan PSSI, tiga pemain itu sudah bergabung dalam pemusatan latihan timnas U22 di Jakarta sejak minggu 2 April 2023. Tim U22 Indonesia menjalani latihan dengan menggelar sesi internal game di lapangan Asnayan, Minggu 2 April 2023. Tiga pemain Timnas U20 yakni Hoki Caraka, Raditito Wiratama dan Dava Fasha turut mengikuti latihan. Kedatangan 3 pemain Timnas U20 membuat TC Timnas U22 kini diikuti oleh 39 pemain. Sebab pelatih Timnas U22 Indra Syafri sebelumnya sudah lebih dulu memanggil 36 pemain. Untuk sementara ini baru 3 pemain timnas U20 yang sudah bergabung. Adapun Indra Syafri memang menyebut akan memanggil 7 pemain tambahan dari timnas U20 yang batal bertanding di Piala Dunia U20 2023. Sejauh ini baru Lebanon yang sudah mengonfirmasi ke PSSI untuk melakukan uji coba dengan timnas U22. Sementara Cina dan Tajikistan masih coba diajak untuk menyetujui uji coba. Saat ini timnas U22 sedang persiapan di Jakarta, sampai keberangkatannya ke SEA Games, Kamboja yang akan digelar pada 5-17 Mei 2023. Khusus cabang olahraga sepak bola akan digelar lebih awal mulai 28 April 2023.